Jadi, buat semua yang pengen tahu lagi tentang Yohbalu Tonton ini. Nah, kami berusaha untuk mendapatkan kepercayaan orang tua dengan pembuktian. Salah satunya, masuk TV, masuk TV. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua di channel Ivan Sandoy. Oke guys, kali ini gua akan reaksikan lagi tentang VOB Voice of Budgeto. Ya, masih ya masih lagi di banget kita mengulas lagi kilas balik lagi gitu loh. Kioi uh, itu dulunya seperti apa sih? Nah lah gitu kan ya. Ini tetap diblanya tetap juga. Maksudnya ada interview juga tentang Kioi itu sendiri, ya kan? Dan juga ada musiknya juga keren, ya. Jadi buat semua yang pengen tahu lagi tentang Kioi, lu tonton ini. Oke, jangan lupa subscribe nyalain like, dan komen, loncengnya terus kan. Oke, kita langsung masuk ke videonya. Kolaborasi sama sistem, sama kotoran. <risi> nah, <laughs> gila, pengen kolaborasi gitu sama sistem kotoran. Ya. <sukur> kalau manggung. Kalau manggung, pengen di Iya, iya, amin, amin, amin, amin. amin, amin. Karena mungkin di kampung uh, anak perempuan main musik metal itu belum umum. Biasanya seumuran aku di kampung tuh udah nikah atau minimal udah tunangan. Nah, kami berusaha untuk mendapatkan kepercayaan orang tua dengan pembuktian. Salah satunya masuk TV. <laughs> masuk TV, orang tua kita tuh bisa naik pari. Jadi masuk TV gini-gini. <laughs> Memang kalau misalnya ke di kampung ya mungkin ya di daerah yang mungkin di daerahnya beli apa damatan dari city di kan Garut. Ya memang kalau di sana umur udah 20, 19 itu bahkan udah lulus sekolah aja sudah langsung nikah biasanya seperti itu. Mereka benar-benar apa dobrak banget atau Damaten nabrak banget di banyak peraturan-peraturan yang ada. Nah, begitulah ya kan di banyak peraturan-peraturan yang mungkin yang ya Mereka salah satunya bahwa uh, Intinya sih sebenarnya gini ya Rata-rata dibilangnya orang yang sudah ngambil sekolah Apalagi yang tingkatnya SMA atau SMK itu sendiri ketika lulus ingin langsung kerja Itu yang paling utama sebenarnya kan Ingin langsung kerja dan bisa membanggakan orang tua Nah cara mereka VOB itu sendiri Membahagiakan keluarga atau orang tua itu sendiri adalah dengan musiknya mereka itu loh ya kan mungkin mungkin memang waktu di zaman waktu masih sekolahnya mereka itu sering dalam artian bentrok dengan orang tuanya lah ya kan ketika manggung sana manggung sini dan itu mengganggu sekolahnya dia ternyata sekarang pun enggak ya <gayolah> yang tadinya di wilanya ditahan-tahan enggak boleh sekarang didorong-dorong sama orang tuanya alhamdulillah itu namanya pendukungnya jadi intinya sih di Debby keren keren banget sebenernya gitu memang keren banget jadi gitu loh apalagi dia masih tidur sendiri ini nih cewek seperti Siti ini sendiri loh ya maksudnya orangnya gemoy, humoris, lucu tapi kalau misalnya ngomplong ngomong itu sendiri di bener-bener santuy banget dan ya bener bener bener gitu loh keringatnya dia itu bener lanjut ya kita tuh bisa naik kamu oh dia dua puluh satu apa dua Metal perempuan asal Garut, Jawa Barat, Voice of Bacepro, sampai dengan sekarang masih tengah naik daun dan viral. Bagaimana tidak, band yang terdiri dari tiga personil itu telah melanglang buana ke dunia musik internasional. Trio yang terdiri dari Firda, Marzakunia Vokal, dan Gitar, Widya Rahmawati, itu bass, dan Eishiti Aisha, itu drum. Itu juga menjadi sorotan karena ketiga anggotanya mengenakan hijab Perjalanan Yobi dimulai di klub teater sekolah di mana mereka pertama kali berperan sebagai anggota band untuk salah satu pertunjukan Nama Bacaprak sendiri dipilih dari bahasa Sunda yang berarti berisik Sebuah kata yang mempresentasikan musik metal yang identik dengan suara keras Saat pertama kali membentuk band metal ini dalam bimbingan salah satu pelatih teater Sekaligus guru konserni sekolahnya Abah Erza Satya atau yang dikenal Erza Satya atau yang akrab disapa Abah tak jarang mereka mendapatkan pertentangan dari sekitar. Bahkan saat berlatih di studio musik sekolah ketiganya harus berganti menjaga pintu depan ruangan agar tidak diganggu oleh murid lainnya. Karena kan dulu itu studio kita nggak punya peredam suara, itu kan? Di sekolah jadi sudah ruangannya kecil bergema pula. Jadi pasitif. drum itu suaranya pengkang sampai ke jalan raya kedengaran. Orang-orang suka datang yang tinggal di sekitar sekolah ataupun guru buru juga. Tenang Marsya. Tak hanya itu ketika perempuan berhijab itu tak jarang mengalami stigma dari orang sekitarnya. Tak terkecuali orang terdekatnya sebab band terutama metal masih identik di sana kan belum umum perempuan main band, jadi stigmanya masih band itu untuk laki-laki. Lanjutin lagi. Karena mungkin di sana musik metal itu belum umum di kampung, anggapannya kalau musik metal pasti pergaulannya juga bebas. Marsa juga mengaku sering mendengar komentar bahwa perempuan tak seharusnya bermain alat musik seperti gitar. Orang-orang banyak yang bilang perempuan itu nggak enak dilihat bawa-bawa gitar kemana-mana. dinilainya kayak pengamen ya katanya Lanjut nanti ya, ya di sini kan kita ubah aja. Gue itu sendiri ya Ketika mereka manggung Di TV Berarti sudah dalam artian Bener-bener ngebantah Ataupun ngedobrak Bener ya stigma-stigma dari efek-efek negatif Terutama mungkin bukan dari keluarga Sebenarnya Dari teman-teman mereka Ya kan karena dilihat itu sendiri Cewek, MTS, datang, bawa gitar iya iya bener juga sih jadi benar ya memang kalau untuk stigma negatif yang dikasih bukan sebenarnya dari keluarga sendiri kalau misalnya gua ngelihat atau ngebaca ya sebenarnya dari untuk video itu sendiri atau orang-orang sekitaran bukan dari keluarga sendiri gitu loh kalau keluarga mungkin memang menginginkan anaknya untuk menjadi yang lebih baik dan alhamdulillah kalau misalnya nggak ada dukungan dari orang tua nggak mungkin mereka akan seperti seperti saat ini. Intinya gitu kan. Tapi biasanya yang mendobrak efek atau dalam dampaknya memberikan stigma negatif itu sendiri adalah siapa? Bisa dari temennya Dan juga kalau bisa gue baca di saat, -saat tadi kan kita dengar itu sendiri kadang-kadang guru-guru juga ada juga. Ya, guru-gurunya ada juga sampai sampai saklar ya ada loh dibanyi nggak didukung nah sekarang ketika dibanyi sudah terkenal ngaku-ngaku itu kan murid saya coba <laughs> lanjut ya itu yeah. ya, ada tadi nih, niji ya niji masih yang lama ya giring giring niji loh yeah. berarti emang tahun juga sih niji. saya Di tahun 2017 itu sendiri memang untuk band-band itu mulai lagi nanjak banget tuh udah mulai menanjak-menanjak naik lah banyak ada. Jadi ya tadi kita lihat di banyak efek dari bukan efek maksudnya di banyak band itu sendiri, uh, band dari Giring Niji atau dalam artian band Niji. Yang vokalisnya masih vokalis yang lama itu Giring Niji. Dan di zaman itu pun pula di banyak banyak banget band-band yang mulai naik daun sebenarnya viral gitu loh. Mungkin targetnya sebenarnya VOB itu sendiri akan bisa di tahun 2017, tapi mungkin mungkin kenapa tidak bisanya ya kalau gue lihat memang di saat itu mereka masih mengenalnya dunia-dunia di tahun 2017 ke bawah itu sendiri adalah lagu-lagu yang temanya pop, slow atau lagu-lagu yang ada karakter-karakter ke, -ke, -ke, ke Melayu seperti itu gitu loh ya kan Nah kalau misalnya untuk mereka POB ya larinya memang ke, ke, ke, ke underground, hip, metal, funky kan seperti itu kan, pernah kalau nggak salah gue juga pernah juga nonton itu POB yang uh, lagunya itu sendiri uh, lebih, sebenarnya uh, ada tuh dibilangnya lebih ke pop ya sebenarnya ada, komersil lah sebenarnya gitu loh, lebih komersil ya. Nah itu ada gitu lo lagunya itu sendiri Mungkin nanti kapan-kapan Lu bisa nonton juga lah, lu cek aja lagi diubanya Jadi waktu mereka masih pakai seragam putih biru Kalau gak salah ya Masih seragam putih biru atau gimana Atau putih abu-abu ya Ada tuh maksudnya Ya Oke. Hajar aja dulu lagu <Susur> <Susur> <Susur> Oh udah selesai. Oke oke oke ya. Ini masih akan gue tetap lanjutin lagi nih. Karena masih ada lagi sebenarnya ceritanya nih. Ya jangan lupa subscribe, like, dan komennya lonceng ditekan. Iyalah keren lah. Jadi gue tetap akan ada pembahasan, tetap ada juga fakta menarik untuk dari Feobitus. Ya, oke tetap dukung terus Feobi ya. Oke okay, jangan lupa juga subscribe, like, dan komennya lonceng ditekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.